Assalamualaikum pemirsa Kali ini aku ingin membuat Pecel Dari kembang turi Kita petik dulu pemirsa Kembang turinya Nah kembang turi ini Ada yang warna putih Ada juga warna merah Tapi menurut para ahli kembang turi yang warnanya merah ini ternyata nutrisinya lebih banyak pemirsa dibanding dengan war yang warna putih nah pemirsa sudah lumayan banyak nih nah sekarang kita persiapan untuk mencucinya. tapi sebelum dicuci aku ingin Buang uh, hatinya, pemirsa. Di sini juga ada kacang panjang satu ikat, pemirsa, dan juga labu siam. bahan pertama aku mulai memetik hatinya pemirsa kenapa harus dipetik karena hatinya ini rasanya pahit pemirsa kita buang sampai habis ya pemirsa semuanya sama dilakukan buang tengahnya. Sekarang kita siap untuk mencucinya. Biasa cuci sayuran dengan air yang mengalir ya pemirsa kita cuci daun kembang turiknya sampai bersih ya pemirsa lalu kita tiriskan kemudian dilanjut dengan kacang panjang yang sudah aku iris tadi kita saring kita bilas lagi oke sampai bersih dilanjut dengan labusium yang tadi besar ya pemirsa ini sudah aku potong-potong juga sama kita cuci sampai bersih dengan air yang mengalir setelah kita cuci kita siapkan langseng atau dangdang untuk mengukus daun turinya pemirsa kembang turi kita masukkan semuanya ke dalam langsung aku pakai langsungnya langsung tupperware ya pemirsa oke dilanjut dengan kita rebus air dengan ditambah sedikit garam tunggu sampai mendidih airnya kenapa aku kasih garam pemirsa supaya sayurannya ini tetap hijau dan terlihat cantik dan ingat pemirsa kalau untuk merebus atau mengukus sayuran itu tidak boleh lama-lama cantik kan pemirsa tetap hijau warnanya. Kemudian kita lanjut labusium. Kembang turi nya itu sepertinya sudah matang pemirsa lalu kita angkat teh. kita taruh di sampingnya kaca panjang tadi nah kembang turi ini bisa direbus atau dikukus tapi kalau aku biasanya dikukus pemirsa karena warnanya uh, tidak tidak luntur tapi, kalau direbus, dia warnanya akan menghilang dan pucat. Nah, kalau seperti ini, cantik, kan? Selanjutnya, sepertinya labu siamnya sudah matang, pemirsa. Kita angkat juga, yuk! Nah, semuanya udah aku angkat pemirsa. Tuh. Cantikan kacang panjang, kembang turi dengan labu siam. Dan di sampingnya ada sambal pecel. Di sini ada dua buah tempe, kemudian dua siung bawang putih yang siap aku geprek. Kenapa harus di geprek Rasa bawang berasa pemirsa Oke kita masukkan ada dua ya pemirsa jangan lupa pemirsa dicampur juga dengan garam ya Nah kita ambil tempenya kita buka kulitnya daunnya Sebelum kita iris-iris, kita cabik-cabik dulu. Lalu, kita iris-iris. Kalau aku biasanya, tempenya irisnya yang tipis-tipis, pemirsa. Sampai semuanya habis, kita kocok-kocok terlebih dahulu supaya air merata. Kita siapkan teflon, kita nyalakan api, lalu kita tuangkan minyak secukupnya, ya pemirsa. Kita tunggu sampai panas. Ah, sekarang udah panas, pemirsa. Lalu kita masukkan tempenya secukupnya, tepung apinya kita kecilkan ya, pemirsa. Kita balik. Kita balik semuanya Setelah itu Kita angkat karena tempenya Sudah mulai Berwarna Kuning kecoklatan Kita tiriskan Lalu kita masukkan Kembali tempenya sampai cukup teflonnya, kita kecilkan kembali lalu kita angkat kita tiriskan pemirsa nah sudah jadi pemirsa inilah tempe goreng ini pemirsa sudah matang semua waktunya, kita santap. Pemirsa, tunggu aku di video selanjutnya ya, pemirsa. Selamat mencoba.